Do I have Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Bismillah. Alhamdulillah. Wassalamu'alaikum. wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna sayyidana wa maulana muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammad amma ba'du Ayuhal hadiruna wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah. Pada malam ini kita semua masih diberikan usia sekaligus Allah memberikan kesehatan lahir dan batin. Dan Allah selalu memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman Islam, sehingga kita semua bisa berkumpul kembali, bisa melaksanakan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwajibkan kepada kita sebagai Muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Maghrib. Semoga seluruh amal ibadah kita pada malam ini, pada saat ini di tempat yang mulia ini, termasuk salah satu amal yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Allahumma ya Allah ya Robbal Alamin. Dan kita juga bersyukur kepada Allah pada malam ini masih uh, bertepatan ya dengan kita ini melihat dari tahun masehi yaitu malam yang terakhir di 2019 ya. berarti kita ini nanti kita akan berganti tahun berganti saat semoga memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pertama dengan pergantian tahun ini memberikan keberkahan kepada kita semua Semoga di tahun baru ke depan ini kita diberikan kesuksesan oleh Allah Baik itu Urusan rizkinya Ataupun Segala yang dicita-citakan oleh kita Semoga Allah memberikan di tahun yang baru ini Dan semoga Allah selalu membimbing kita Menjaga kita Selalu Allah merahmati kita Menyayangi kita Sehingga kita tidak lepas dari rahmatnya Selama tahun baru ke depan ini Amin Allahumma ya Allah Ya Robbal Alamin Dan tahun yang sudah ya Mungkin kita kalau dievaluasi Takut banyak kesalahan Banyak dosa yang pernah kita lakukan Kekurangan di dalam ibadah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memaafkan seluruh kesalahan kita Dosa-dosa kita Kekhilafan kita tentunya ya dan semua kekurangan dalam ibadah ini semoga Allah menyempurnakan sujud kita, ruku kita, takbir kita, tasbih dan sebagainya, semoga Allah menyempurnakan dan menerima seluruh amal ibadah kita selama satu tahun. Dan mudah-mudahan <coughs> amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal kejelekannya semoga dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ya Allah, ya Robbal alamin. Pada kesempatan ini kita sambil menunggu datangnya surat isya juga berjamaah kita memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini dengan taklim atau dengan membacakan salah satu ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala semoga ini ada manfaatnya bagi kita semua terutama <coughs> Dalam kehidupan kita ini mendapatkan anugerah Allah Karena satu huruf yang dibaca dari ayat Al-Quran Maka itu satu Sepuluh kebaikan ya Jadi satu huruf sepuluh kebaikan Sepuluh kebaikan Jadi kalau ada sepuluh huruf berarti sudah ah, Sepuluh jadi seratus ribu kebaikan ya kepada kita ini. Jadi kita sudah mengantongi berbagai kebaikan dan keuntungan, gitu ya, selama kita duduk-duduk uh, di tempat ini. Di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah selesai yaitu membicarakan yaitu tentang orang-orang orang-orang uh, yang munafik ya. Allah mengundang kepada seluruh manusia, ya, seluruh nas, seluruh manusia harus melaksanakan atau melaksanakan menyembah menyembah rubnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayatnya auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhan nasudud rabbakum يا أيها الناس، اعبدوا ربكم الذي خلقكم لكم، من قبلكم. والذين من قبلكم لعلكم Seharusnya Hainya hey itu ada dua ya. Karena dari pertama dari ya ya yaitu mengundang. Ayu juga mengundang. H itu tanbeh, jadi tanbihul gofilin. Istilahnya, tanbihul wanida, tanbihul gofilin. Jadi, ya, hei, ingat, manusia, bodoh harus menyembah kalian. Makasih deh Rob bakum kepada rob kalian. ALLAZI YAKHALAQUKUM ALLAZI ZAT KHALAQAKUM YANG SUDAH MENCIPTAKAN KEPADA KALIAN WALLAZINA DAN KEPADA ORANG-ORANG MIN -orang, SEBELUM KALIAN LA'ANNAKUM TATAKUN SEMOGA KALIAN MENJADI ORANG-ORANG YANG BERTAKWA Ayat ini pertama-tama Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk menetapkan ketauhidannya seseorang dan menyatakannya ke nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi isbatut tauhidi wa tahqiqi nubuwwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menetapkan ke supaya jangan ada dua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka, dengan penekanan ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menekan dengan kata u'budu di sini. Menurut dalam tafsir Az-Zalalin, disebut dengan "atau at hidu", artinya "atau at hidu" itu harus bertauhid harus bertauhid berarti menyatukan dan menunggalkan yang disembah oleh kita tidak boleh ada dua atau tiga yang disembah oleh kita dan tidak boleh ada perbandingkan yang dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu yang dimaksud dengan ubudu maka ayat ini maksud dan Hakikatnya ini adalah isbatul tauhid, menetapkan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dua ini menjadikan satu Menjadikan fokoh Allah dainihuma aslul iman, karena tauhid kepada Allah dan tauhid kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam artinya Akidah menyangkut dengan Allah Dengan akidah yang menyangkut dengan baginda Nabi Itu adalah aslul iman Asal pokok dari keimanan Itu ya Kan iman itu bercabang-cabang Iman sampai dari yang mulai yang besar sampai yang kecil Yang paling besar adalah iman kita kepada Allah Dan iman kita kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Maka dalam ayat ini ditekankan ya ditekankan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi. Bahkan ajaran yang pertama kali oleh Rasulullah itu yang disebarkan itu adalah ketauhidan. Ya akidah yang pertama kali itu sebelum Rasulullah mengajarkan ilmu fiqih ilmu sholat, zakat dan sebagainya maka Rasul yang pertama kali itu ditebarkan, disebarkan di tanah suci maka Tulmuqaromah dulu itu pertama kali adalah ayat Tauhid itu memperkenalkan Allah dan memperkenalkan siapa yang harus kita sembah dan siapa yang menciptakan kita Nah setelah kuat Tauhidnya, hebat akidahnya, baru Rasulullah mengajarkan yang lain. Makanya kita ini merupakan fondasi, merupakan asal yang harus dikuatkan asas pertama ya. Itu kita harus kuat Tauhidnya, kuat akidahnya. Jadi La ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib dan hak ditaati perintah dan larangannya illallah terkecuali Allah subhanahu wa ta'ala bahasa kita dengan hak ya kalau istilah yang wajib berarti ada yang sunnah menurut sebagian ulama yang wajib apa diikuti berarti ada yang sunnahnya diikuti nah kalau kita berbicara yang hak yang hak ditaati dan hak diikuti kecuali Allah kalau hak berarti lawannya batil ya kalau hak berarti lawannya batil berarti tidak ada lagi yang hak selain Allah yang harus kita ikuti maka dalam penafsiran atau penerjemahan yang paling tepat sebagian ulama la ilaha illallah tidak ada yang hak ditaati perintah larangan terkecuali Allah subhanahu wa ta'ala berarti hak itu batil semuanya batal semuanya tidak ada selain Allah yang harus kita ikuti dengan Kenapa kita pernah ada aturan aturan manusia Boleh kita mengikuti aturan manusia Produk manusia Hasil cara berfikir manusia Tetapi selama itu tidak apa? Tidak tojaiyah Dengan hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadi selama itu hukum manusia sama dengan hukum Allah mengikuti hukum Allah kita ikuti kalau sudah tidak sama kita jangan ikuti jadi kita jangan mengikuti siapapun kalau kita maksiat inkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini yang kita harus dikuatkan, yang kita harus asas pondasi kuat ketauhidan, yang kuat ini jangan sampai keluar dari dada kita ketauhidannya. Ya? Fikih boleh kita ada toleransi sih, fikihnya gitu kan. Kalau anda ada perbedaan urusan fikih, nggak apa-apa. Yang satu kunut, yang satu nggak kunut, kita saling hormat dan menghormati. Yang satu mengangkat tangan, yang satu tidak mengangkat tangan ketika memohon kepada Allah boleh kita asal saling menghormati Gitu kan, itu tidak jadi apa-apa dan tidak akan menjadikan umpama kemaksiatan dan kemunkaran, kesesatan tidak Tapi kalau seandainya sudah berbeda paham antara akidah, ini yang harus kita tidak ada harus apa Ah, ini kita akidahnya beda, ah ibadahnya giliran nggak boleh. Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diajak oleh orang-orang Yahudi waktu itu, wahai Muhammad, udah aja begini supaya kita aman, supaya kita bersaudara, supaya kita seiring sejalan. Kita ini tidak ada apa permusuhan dan pertikaian, udah aja. Minggu, seminggu, seminggu Saya masuk masjid beribadah di tempat saudara Minggu selanjutnya Muhammad beserta sahabat itu beribadah di tempat saya Itu ngajak itu ya Ngajak itu seminggu menyembah apa? Lata dan uja Seminggu menyembah Allah Bagaimana kata Rasulullah Lam lakum dinukum wa paliyadid Agamamu untukmu, agama saya untuk saya. Urusan akidah tidak boleh dicumpar, dicampur. Urusan akidah tidak boleh apa ayah istilahnya menghargai dan sebagainya enggak ada. Urusan akidah harus kuat. Kalau kita pegang teguh Abdul Dikri, la Ilaha Illallah sampai mati kita harus pegang La Ilaha Illallah. Jangan sampai kita punya Tuhan. Apa itu yang disembah dengan Allah samanya? Apa itu yang dicintai dengan Allah samanya? Tidak ada. Mau lata mau uza, mau fatekong mau apa saja. Selain Allah, batil semuanya tidak ada yang hak di Apa? Disem, disembah. Makanya satu-satunya apa? Agama samawi. Satu-satunya akidah samawi. Yang akan diterima semuanya mardun menurut kita sebagai apa akidah Islamiah tidak boleh mengatakan itu agama semua sama gitu kan tidak boleh untuk kita mah jadi tetap aja agama Islam ini agama yang paling tinggi al-islam ya lu halih Islam ini agama yang tinggi dan tidak ada yang meninggi daripada agama Islam ini mohon ayanu ngaluhuran mohon ayanu ngaluhuran Rek agama naon Nawanway, rek agama Timanaway, nungboga agama, mual ayat nungal huran berarti mual ayat nusa ruwah ceng agama Islam nu orang, orang kudu bangga, kudu ngerasakan bangga, jeng saya lupa. Ya, ya, jangan sampai seperti ini boleh kita berteman dengan siapa saja, tapi jangan salah kita ini, ya, jangan salah. Kata Rasulullah itu, al Mukminun wal Mukminat Ikhwatun. Mukmin dengan mukmin yang lain itu, so saudara kita jangan jadi salah. Yang harusnya kita ini mukmin dengan mukmin kita terjalin, persaudaraan ya, pertemanan baik, bagus, harmonis, dan sebagainya. Itu kan jangan sampai kita ini dengan kita saudara kita jadi bertikai. Dengan saudara kita jadi bermusuhan, bahkan musuh kita ini jadi berteman Ya gitu kan Jadi musuh jadi teman kita, saudara jadi apa? Jadi musuh kita, ini kan Keliru gitu kan, sangat keliru sekali gitu Kita kan saudara semua muslim, ya harusnya semuanya Baik itu muslim atau non muslim ya ini kita dengan non muslim dengan kafir kita bersaudara lengket luar biasa dengan orang-orang yang sesama mukmin bahkan saling menjelek jelekin bahkan saling apa saling menghujat dan sebagainya ya menghujat dan sebagainya selama tapi menghujat dalil tapi bapak menjelekin orang padahal ini ulama ini ulama ini kiai jeng kiai pada sama ini muslim ini akhirnya seperti itu lawan menjadikan kawan-kawan menjadikan lawan seperti itu ini sangat ngeri sekali kalau kejadian ini di akhir zaman seperti ini pak bu Ya makanya ini tauhidnya kita harus kuat ke ketauhidan kita ini harus kuat biarlah kan kita semuanya kan sekarang ini ada yang ceramah di dalam apa masuk di di gereja itu kan ada kan gereja gitu ini kan berbeda-beda paham di antara kita silakan bapak-bapak punya fam sendiri tetapi kalau saya berfam itu mempunyai ranak mempunyai apa pendapat masing-masing akidah sendiri-sendiri ya saya punya apa punya ulama dulu gitu kan wakhair uh, afandi dia itu jangankan masuk kata beliau itu dulu waktu masih ada jangankan masuk kita melihat saja dengan sengaja itu yurisul pakro itu akan mewaris kepakiran mewaris kepakiran baik itu fakir iman, fakir ilmu kan fakir harta bisa terjadi kalau kita sengaja melihat anis artinya anis itu anisa itu tempat apa tempat e, ibadahnya orang-orang di luar kemusliman gereja kita jangan sengaja gitu kan ah, takut ini ada orang yang kerja di sana ya berdoalah semoga kita ini dapat kerja itu di tempat yang baik dan bagus ya Jangan kita merasa tenang dan aman dengan kerja ini seperti yang kerja yang abal-abal halalnya. Ya? Saya datang orang, saya gimana saya punya pekerjaan, Pak, tapi kerja ini saya di tempat bar gitu kan? Orang yang mabuk tiap hari, Pak, iyo apa? Perempuan ini pakainya selonok-selonok itu pakaiannya, gimana? Sah? saya? Saya katakan cari lagi cari pekerjaan sekuat tenagamu yang betul-betul halal dan yang betul-betul tidak mengganggu keimanan dan keyakinanmu jangan sampai tiap hari, tiap malam itu bikin ragu-ragu, kenapa? karena di depannya ini kemaksiatan iman kamu tidak belum kuat, apa? tidak sekuat dan sehebat para sahabat takut tergelincir, takut terbawa arus dan sebagainya ya akhirnya bukan hanya kerja tetapi kamu bisa melakukan seperti orang lain lakukan maka yang lebih bagus tempat kerja itu carilah tempat kerja yang lebih halal lagi baru kalau seandainya sudah sulit susah kesana kesini nggak dapat itu bukan cerita lagi kalau begitu ya. Nah ini mah baru cari kerja dapat seperti itu kerja di tempat gereja jadi ini kan kalau bisa cari lagi tempat yang lain banyak masjid yang membutuhkan marbot itu ya untuk nyapu, untuk membersihkan masjid digaji dan sebagainya itu lebih bagus dan lebih barokah ada orang yang itu khawatir katanya. Yang kerja di sana, kening servis di sana. yaitu doakan mudah-mudahan dapat kerja yang bukan di tempat seperti itu. Maka menurut saya sendiri dan ya guru-guru ulama yang sudah indah ponok. Itu artinya baru melihat dengan sengaja sudah-sudah mewariskan takdir Masuk ke sana, keluar kita sudah lain lagi kita. Pakaian kita asalnya muslim keluar jadi non muslim ini kan walaupun memang di kalangan ulama berbeda tetapi kita ini yang mengharamkan ini yang menghalalkan kita mau yang mana ngambilnya kita sigur tengah pak takut kita ini betul-betul musyrik takut kita betul-betul jadi murtad di akhirat jadinya lebih baik kita jangan jangan lebih baik kita menghindar menghindar lebih baik itu contoh-contoh yang lain saya punya guru di Cianjur, Gentur, eh uh, urusan speaker. Kan speaker, Ini urusan yang lainnya memang sedikit. berarti speaker, ulama banyak mengharamkan speaker. Dalilnya ada. Ulama yang lain mengharamkan bahwa speaker itu halal-halal saja. Ya, tergantung siapa yang memakainya dan tergantung digunakan oleh siapa. Kalau digunakan pakai ngaji ya halal. Kalau digunakan untuk maksiat berarti jadi haram. Itu dalilnya ada gitu kan. Kalau saya mengambil, mengambil apa? Kata ulama ini banyak haram, kata ulama ini halal. Akhirnya dia itu apa? Mengambil sigar tengah daripada saya salah di akhirat, lebih baik saya mengambil jalan tengah, enggak usah pakai. Kayak gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang Pak udah ganti generasi itu sepi nggak ada nggak ada membran nggak ada yang kecil-kecil seperti ini Pak ya maka ketika mondok di sana itu di daerah Sukabumi itu jangankan mem, mem apa punya TV, tip radio yang kecil-kecil aja baca koran udah nggak boleh usah baca koran banyak kita bacain kok pak kiai kan di ini harus ada sejarah wow oh, kitab juga banyak sejarah sejarah sahabat sejarah tabiin harus disampaikan itu banyak ya Allah hebatnya akidah dan keteguhannya ketika santri nyampe 800 dulu pak sampai 800 ini nggak pakai membran nggak pakai speaker nggak pakai apa sampai kiai dikolongkan dikosongkan untuk jalan-jalan di tengah-tengah santrinya apa menerangkan satu ayat di sini, pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sana, pindah lagi ke sana, ke ujung sana, ke pojok-pojok ke terus, sakingnya, ah, sama santrinya, enggak, enggak pakai ini, enggak pakai ini, ya, jempling gitu, silakan sampai sekarang juga seperti itu, hanya gemar gemor dengan bersolawat, dikir, dan sebagainya, pengajian santri dan sebagainya. Subhanallah, nah ini kita daripada yang ini. Kata ini halal, kata ini boleh, kata nggak boleh. Lebih baik kita tidak melakukan. melakukan ya, Pak, Ya, aman ya, Pak? Ya, aman gitu kan? Kan, Imam apa? Imam syair menyatakan bahwa kita jangankan. Uh, apa ikutnya? Kita memakai aja, memakai aja dengan pakaian mereka itu. Tasyabuh, nggak boleh. Haram itu nggak boleh, menurut sebagian ulama itu. Tasyabuh itu kan orang lain pakai merah hitam, usung kita, apa kemarin-kemarin itu. Nggak pakai kita ini, abring-abring itu, itu udah nggak boleh. Kita harus bangga dengan pakaian kita, dengan apa? Dengan koko kita, dengan gamis kita, dengan pakaian kita ini harus bangga dengan keislaman kita ini. Ya. makanya tauhidlah yang harus diperkuat di dalam ayat ini siapa yang harus kuat tauhidnya itu siapa yang harus menekan bahwa kenabian Nabi Muhammad sebagai Nabi itu itu diundang ya ayuhan siapa pak nas apa masih manusia manusia ini manusia kita ini termasuk kita manusia kenapa kita disebut manusia nas itu nasiun artinya tet, nasun itu lupa jadi manusia itu dikasih nama dan diundang kita sebagai manusia itu nasun manusia ini banyak lu, lupa coba kita ini apa yang kita dengar apa yang kita hafalkan ini tidak semua kita masuk tidak semua kita sampai sekarang kita bisa dihafal karena kita lupa. Kadang-kadang tadi ikut pengajian dalam kajian ilmu fikih ibu bar lupa ya. Tadi kan sore apa pagi tadi kita menghafal ayat Al Quran. I sore hari pagi hari juga lupa. Itu manusia manusia wajar kalau kita sebagai umpamanya manusia yang cendikiawan yang hebat otaknya sehingga apapun yang kedengaran yang diucapkan langsung nempel enggak lupa lagi wah sekarang udah bapak udah pinter bayar semua kedengaran apa yang dihafal-hafal apa yang didengar bisa hafal semuanya makanya manusia nas manusia karena manusia itu punya nama tiganya di Al-Quran yang pertama suka dipanggil nas manusia itu, yang kedua suka disanggil basar, ya Rasulullah itu Khairul Basar. Rasulullah itu orang yang apa yang paling baik diantara basar manusia basar. Kenapa manusia dipanggil basar? Karena manusia itu kelihatan kulitnya. Kalau monyet itu nggak kelihatan. Kalau apa binatang-binatang itu banyak bulunya, karena manusia ini sedikit bulunya, maka dipanggil dengan basar itu kelihatan kulitnya sedikit bulunya. Ada lagi manusia dipanggil dalam ayat apa-apa an- naum, ya, an- apa nama naum, khairul basar. Jadi manusia dipanggil dengan nam, apa nam itu khairul anam, pang alus-alus na manusia Khairul Anam kenapa disebut Nam? Naum, artinya manusia itu sedikit-sedikit tidur <tuh> Mataksog disebut keneng, kalau orang pagi tidur siang tidur, malam tidur sebut apa? Abu Naum Abu na bapa naum ti oh saya si tahu na sari ada sari wai gawin atuh. pelor, teka penempel Mulur rada mah nempel karena kana bantal udah lap we nempel ke kursi lap nempel ke sini lap-lap itu fa'or ini manusia jadi khairu anam ana manusia itu naum manusia itu suka ti, tidur mata ketiga di dalam Al-Qur'an manusia itu dipanggil ada nas ada basar, ada naum Ya, itu. Makanya, dalam di sini, ya, nas wahai itu manusia-manusia. Nah, manusia yang mana yang dipanggil oleh semua manusia, dari mulai Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh penjuru dunia, dimanapun berada, ini terundang dengan ayat ini. Hei, hei manusia, kalau kita manusia harus harus ini apa merasakan terundang dengan ayat ini. Ya ayuhan nas ubudu sembahlah kalian rob kalian yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian supaya kalian termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan sebagai manusia ini harus bertauhid kita diperintahkan oleh Allah subhanahu ta'ala sebagai manusia ini harus menyembah Allah harus menyembah Allah harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu manusia manusia cuman manusia itu dibagi tiga yang pertama manusia itu adalah ada golonganmu mu'minin yang kedua yang diundang oleh ya ayuhannasul butuh itu manusia wal kafirin orang-orang kafir ini kafir diundang dengan ayat ini kerana kafir juga manusia manusia ya pemain band juga diundang dengan ini kerana pemain band juga manusia Rock juga manusia manusia maka diundang dengan ayat ini harus merasa terundang dengan ayat ini hei manusia nah manusia yang mana pertama manusia golongan orang mukmin yang kedua golongan kafirin yang ketiga golongan munafikin ini semuanya ini diundang oleh Allah Subhanahu wa taala cuman kalau seandainya kita dipisah-pisahkan undangannya ini pasti ada perbedaan, ya. Ada perbedaan karena ada beda golongan, ya. Undangannya, kalau kita mengundang kepada masyarakat biasa seperti ini, kalau undangan mungkin untuk selepa kita mengundang Pak Gubernur, mungkin undangan tidak akan sama dengan undangan yang diberikan kepada masyarakat. umum itu kan. Beda lagi kalau undangan yang diberikan kepada apa lebih tingkat lagi pejabat Beda lagi dengan level undangannya Nah di sini kalau seandainya nih dibedakan ini undangan Atau seruan dari Allah subhanahu wa ta'ala Ya kululil kufar Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengundang kepada orang-orang kafir nih ubudu bakum itu dengan undangannya seperti ini kata dasar memang ubudu tetapi kalau mengundang kepada orang-orang kafir diganti dengan wahidu bakum apa itu? wahidu roh ya ayuhal kafir wahidu bakum itu kalau undangan kepada orang-orang kafir non muslim Hei, ingatkan Ya, ya ayuhana Ya, ayuhal kafirun Hei, ingatkan orang-orang kafir Kata Allah Wahidu Harus bertauhid dulu Robakum kepada rob kalian Ternyata perintah Tauhid ini Buat bukan kepada orang yang sudah bertauhid pak. Kalau kita kan Sudah tahu Allah kan Orang ibadah ke siapa? Sama Allah jadi urama tekudus shahadatui, tekudus shahadatui, tauhid tauhidui berarti tidak urama guys naon, guys ayat tauhid dan guys syahadat shahadat, yang diperintahkan oleh Allah ya ayuhal kapil wahidu bakum kudu bertauhid terhadap rob kalian bertauhid itu apa? Pertama mengenal Allah ya siapa Allah itu kan kita mah nggak usah lagi kecuali kalau kita belum tentu terundang dengan wahidu harus bertauhid bersyahadat dulu kalau orang nih orang di luar Islam nih orang di luar Islam kuncung kunjung ke sini mau kemana kok mau sholat nih sholat udah baca syahadat belum Oh kamu enggak akan sah Sholatnya nggak akan sah nggak akan benar nggak akan diterima karena kamu belum memasuki Islam memilih pintu dua kalimat syahadat ini maksud yang bertauhid itu jadi orang-orang yang di luar Islam di luar luar Muslim harus bertauhid mengenal Allah sebelum sujud sebelum ruku sebelum ibadah sebelum menyembah Allah orang itu harus membacakan dua kalimat Syahadat harus mengenal dulu syahadatnya, karena kan syahadat pertama ada syahadat. Syaran ada syahadat, apa syahadat Kalau syahadat lain itu menatoko, "Bisa syahadat lain Islamuhu, barang siapa orang yang..." mengikrarkan dua kalimat syahadat hukimah islamuhu maka orang itu dihukuman islam saudara islam karena saudara sudah membacakan dua kalimat syahadat ashadu an la ilaha il. wa ashadu anna muhammadan awas pak, syahadat bisa batal pak syahadat bisa batal kunaun, kumurtan kumusyrik batal syahadat kalau syahadat kita sudah batal, pertama kita haram ditikahkan. Haram nikah. Haram pepencitan. Ya, haram pepencitan, haram ngawaris harta benda, haram diwaris harta benda. Yang paling parah Ibu, Bapak hadirin, kalau kita batal syahadat dengan murtad melakukan Contohlah. Oh nabi itu nggak benar. nah itu kan murtad. Itu murtad ucapan. Sudah menghina nabi, meledek nabi itu murtad ucapan. Dia itu murtad. Nah, ketika murtad belum kembali lagi ke Islam, belum kembali lagi membaca syahadat, umpamanya punya istri. Istrinya kita bersetubuh dengan istrinya tidur, maka tidurnya itu bukan istrinya hakikatnya, itu ada terkum zina. Kenapa? Karena batas syahadatnya. Batas syahadat. syahadatnya. Berarti harus bersyahadat dulu ya. Syahadatnya ya mudah. Baca istighfar tiga kali lalu bersyahadat. Makanya di pakita waktu walimahnya, walimah nikah itu kita suka apa? Diawali dengan istighfar dengan membaca dua kalimat syahadat. Karena dia kalau seandainya... Tadi sebelum nikah dia itu murtad. Bilang jorok. Bilang apa yang diharamkan. Yang binatang yang mengguladuh keluar dari lisan kita. Itu menjadikan sebab kita murtad. Keluar dari keislaman kita. Kemudian kita nikah. Akan nikah. Tidak sah nikahnya. Kenapa? Karena belum bersahadat. Baca dulu sahadatnya. Baca lagi. Ashadu an illallah wa ashadu anna muhammad. Rasulullah makanya wahidu bakum wahai orang-orang kafir orang-orang non muslim kalian ini kalau seandainya mau masuk Islam wahidu harus bertauhid dulu ya. mengenal Allah do jangan dulu sujud do, nah. jadi mana nama bisalah mendek mau musliman dan mendeki Islaman anger nggak akan jadi muslim keluar tetap aja seragam mereka gitunya mereka gitu kan Nah, itu pak ya itu yang pertama kalau mengundang orang-orang kafir itu dengan wahidu itu harus bertau terundang dengan ayat ini ya ayuhanas wahai orang-orang manusia manusia wahidu kudu bertauhid siapa yang diundang itu orang-orang non mus orang-orang kafir yang kedua Waya kululil ašina kalau kita ayat ini dipakai untuk mengundang orang-orang yang maksiat orang yang maksiat ini ya ayuhanas al maasin ati au bahasanya ati'u bukan tahu hidup ini seorang muslim ini seorang umat Islam yang sudah taat kepada hukum Allah, cuman ini mungkin satu saat ini terganggu, ya, tergoda dengan bisikan setan, dengan rayuan iblis. Apa dia itu bisa memakan riba? Apa dia itu melaksanakan maksiat dan sebagainya, ya, keinkaran dan sebagainya. Maksiat adalah bentuk maksiat banyak kan? Mau yang kecil, mau yang besar ini diundang dengan ayat ini, ya ayyuhan nas, untuk orang-orang yang maksiat ini, manusia yang suka maksiat ini, undangannya seperti apa? Yaitu ati'u rabbakum. Kalian harus to'at harus taat, harus patuh kalian jangan maksiat kepada Allah. Jangan bohongi diri kalian, jangan dustain hati kalian. Karena kalian ketika mendusta kepada orang lain, sama dengan kalian sedang mendustai diri kalian sendiri. Ketika kalian ini sedang mengkhianati orang lain, mendolimi orang lain, hakikatnya sedang mengkhianati, mendolimi dirinya sendiri. Kenapa? Karena di akhirat, pak amal kita ini sedang mengkhianati orang lain, nanti akan datang kepada kita di akhirat. Iya, Atau man kubur ketika orang bangun dari kubur ini, bangun kita dari kubur semuanya. Bangun, bangun semua dari kubur datang nanti. Amal, amal kita. Kita bertanya sama amal itu, "Man, antas siapa saudara?" Kata amal ini ngomong di depan kita, anak amal luka, saya amalmu." Seni amalmu, kenapa jelek? Ya jelek, kamu sedang mengkhianati orang lain kan? Dulu ini hasilnya. Kamu mengkhianati orang lain, kamu jelekin orang lain, kamu hina orang lain, kamu gibah orang lain. Nih hasilnya seperti ini. Matanya make black. Ya. Yeah. Wajahnya gosong, serem, luar biasa. Ngomongnya berudak-beruduk ini, amal ini, terus mau apa? Amal, saudara, kalau kamu memang amal, saya mau apa? Anamaka ilaih yaumil qiyamah Katanya Saya akan menyertai kamu Sampai hari qiyamah Lah inailahi Di tempat yang sempit pak Di tempat yang gelap gulita Bob. Ya Disertai dan oleh, oleh orang apa Oleh makhluk yang menyeramkan Siapa yang mau Siapa yang mau pak Di alam kubur gelap gulita Sendirian malah datang amal yang buruk amal kita terus menyertai kita sampai kiamat siapa yang mau ini amal kita dulu dilemparkan mengkhianati orang lain sekarang amal kita ini jadi apa? kembali menyiksa kita pantas ayah bahasa dalam ratu mual hukum raja mual nyiksa angin laku lampah pribadi anu bakal jadi saksi nadiri di akhirat Labuhku laku, runtaku akhlak, di maksiat. Ya. Yeah. Jadi bukan orang lain ternyata kita amal kita yang akan menghancurkan kita meluluh kita nanti daerah amal kita sendiri in ahsantum ahsantum lian pusikum. ketika kalian melakukan kebaikan maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita ketika kita melakukan kemaksiatan kemunkaran kedoliman, maka itu akan kembali juga kepada diri kita masrahat dan manfaatnya akan kita rasakan Pak maka hati-hati kita, ya. Walaupun memang di dunia ini kita mengkhianati orang lain, kita surak orang sudah apa, jatuh orang terprosok dengan kita ini surak. Padahal hakikatnya senang mengkhianati kita. Orang tergerangkhian itu udah sabab amal itu akan menyiksa kita nanti di akhirat ya, maka hati-hati ya daripada kita ini apa lebih baik kita ini ikhlas aja, senyum aja semuanya. Ikhlas, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Orang ikhlas itu orang yang tidak mengutuk orang lain. Jangankan Bapak, saudara, musuh pun didoakan. Jangankan cuman saudara, ya pantaslah kita mukmin sama mamomin. Bapak lagi berdoa, lagi berdoa lihat apa? Lihat orang lagi berdoa. Bapak lewat dari di luar masjid. Ada orang dalam masjid. Sedang lagi begini, oh pasti ini lagi berdoa. Kita apa di luar ini? Jangan ngomong gini. Wah jam segini masih ada di masjid berdoa. Bukan. Itu walaupun kita tidak kenal. Ya Allah, semoga mereka yang memohon dikabulkan doanya. Kalau lihat orang yang berdoa doakan supaya orang itu yang sedang memohon kepada Allah dikabulkan doanya. Nah sebelum orang itu dikabulkan doanya kata malaikat kenapa kata Allah kepal ke Jibril wahai Jibril jangan orang itu dulu yang dikabulkan nih orang yang mendoakan dulu yang harus dikabulkan doanya tuh ada lewat orang apa lewat tukang jualan gak kenal orang itu jualan lewat gak tahu orang mana doakan ya Allah semoga orang ini kalau orang soleh semoga ya Allah apa jualannya dilakukan ya Allah kalau orang ini tuh kurang soleh ya Allah semoga solehkan ya Allah padahal tidak kenal ini orang yang ikhlas ini selalu berbuat kebaikan dengan kata-kata yang baik Jangan begini, ada orang yang lewat, jualan. Wah, malu jualan melulu lah zaman ayeuna di mana lakuna. Ini ngotok orang lain. Ya, makanya kita harus sering mendoakan saudara ataupun yang membenci kita. Musuh pun doakan oleh kita. Nabi sampai dikejar oleh orang Thaif, Pak, sampai copotkan ininya apa? Giginya. Apa yang disampaikan oleh Baginda kepada Allah, Allahummahdikau mifa innahum layalamun. Ya Allah, semoga orang ini musuh-musuh Allah, musuh-musuh Rasul ini. Semoga Engkau menunjukkan dan semoga Engkau memberikan hidayah, karena mereka belum tahu tu. Didoakan Allah swt. Maturnya, tidak dikutuk, tidak digorengkan. Ya Allah, ya karim. Ya, jadi ulah sarwana. Ya? Kalau orang lain berbuat kebaik, kejelekan, keburukan, kita mah mahkamah usah. Ya, Insya Allah nanti Allah yang menolongnya. Itu kalau di, mengundang apa? Mengundang orang-orang yang maksiat dengan kata seperti satu lagi aja, Maya. lil munafiqina dan kalau seandainya Allah mengundang kepada orang-orang munafik dengan kata, Oh bodoh robakum ahli su Jadi ke orang-orang munafik mah ahli su kudu Wahai orang-orang munafik ibadah kalau teh gitu. Jadi dengan kata-kata yang beda undangannya, gitu kan? Kalau mengundang orang kafir mah dengan apa? Dengan kata-kata seperti ini. Kalau orang mengundang orang yang maksiat seperti ini. Kalau mengundang orang yang munafik seperti ini. Ini Allah dengan berbeda cara. Makanya dalam penafsiran ya ayuhan naso di sini dengan kata harus bertauhid. Apa harus beribadah di dalamnya ini semuanya harus taat patuh. Tidak boleh apa? jauh dari ajaran Allah, semuanya ini diperintahkan di bawah atau di dalam u'budu, di dalam kata u'budu di sini ya, makanya mudah-mudahan kita ini terundang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai manusia, beribadahlah dengan ikhlas itu orang munafik, bisi kita jadi orang munafik ini, alikhlas semuanya ya kalau kita beribadahlah kepada Allah, kuatkan tauhid kalian beribadahlah kepada Allah, taatlah kepada kalian, lahir dan batin dan kita siap sami waatona wa apa yang kita dengar, siap kita untuk melakukan selama ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala karena sudah azan ini semoga ada manfaatnya dan walaupun yang disampaikan sedikit manfaatnya insya Allah duduknya bapak akan manfaat mendengarnya pun bapak akan manfaat Baik itu di dunia terlebih-lebih nanti di akhir di akhirat mudah-mudahan sepulang dari sini bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehat lahirnya sehat batinnya dan keluarganya semoga yang ditinggalkan disehatkan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala oke mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya urusan rezeki urusan agama urusan perjuangan semoga Allah mudahkan Allah bimbing kepada kita ya Allah kubul hajat-hajat kami kubul doa-doa kami mudahkan hasilkan maksud dan tujuan kami soleh-solehahkan anak-anak anak kami. Amin. Allahumma ya Allah ya Rabbal ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid hasanah wa fil akhirati hasanah ya wa qina adzabannar. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi alamin. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Oke itu yang pertama, yang kedua bendera yang tadi diklaim sebagai bendera Hizbut Tahrir itu adalah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya jelas. <tuh> Anip Nabi Abbas, rohnya itu Sallallahu Alaihi Wasallam saudah waliwahu abiyad. Saya nggak ya insya Allah ya. Oh artiin, baik, ah, baik terima kasih.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 تبارك الذي hati kita sakit ketika kalimat tauhid dibakar Halimat yang agung dan suci, yang menjadi jantungnya keimanan umat Islam. Saat ini, halimat itu